oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke okay guys kali ini I mau buat ini ya lampu hias yes yang lampu hias yes template atau lampu yes yang ditempel di tembok Nih yang dibutuhkan ini sisa-sisa ya guys sisa-sisa pipa yang sudah digambar seperti ini guys nah ini gambarnya guys ini tinggal ngukir ini cuma bekas ini bekas nah kita manfaatkan dari pipa bekas guys gimana hasilnya let's go Oke, okay guys, ini cara pemotongannya, guys, yang udah saya loba lobangin. Oke, okay kita lanjut melobain, guys. Ini guys yang udah saya potong, saya ukir. Ini buat belakang ya. Nah ini buat samping-samping, ini depan ini. Uh -huh. yeah, guys. Ya dikit-dikit, gimana? Ini buat samping, terus. Gimana cara pemasangannya? Lanjut, kita pasang guys. Perakitan guys a okay. oke okay Guys nah ini yang udah jadi ya dan saya pilok dan kasih fiber dalamnya tapi nah, ini lampunya belum saya baut ini guys masih tuh masih lepas-lepas guys karena bautnya belum ada guys ya ini coba dulu ntar sekalian pasangnya di tembok sekalian kencengin semua biar rapi sekalian guys Nah coba kita nyalakan guys nah ini guys hasil guys lumayan guys ini pakai pipa paralon bekas ya sisa-sisa lembaran yang enggak terpakai ini nah saya bikin saya buat ini guys ya mendinglah hasilnya gambarnya ya maaf ini gambarnya agak-agak gelepotan karena manual guys pakai pensil langsung ke apa Paralon atau pipa PVC. Timalut ini ya, guys. Sambil rokok, sambil ngopi, guys. Dingin hawanya, guys. Ini pakai lampu RGB ya, tiga watt, kolam ini remotenya, guys. Ya mending lah, mending cerah guys 34 kalau buat lampu-lampu hias -lampu, yes. nggak perlu nyalanya nggak perlu terang guys biar enak kalau buat tidur atau pasang Oke, jangan lupa ya guys, kasih saran buat model gimana lagi, tolong komentar di bawah dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya guys. Oke guys, cukup sekian dan terima kasih.